Pernyataan Dewi tersebut mendadak sontak menuai spekulasi baru dari para netizen. Kalau masalah Sahir memgimik org India ibir Sahir aja, tem pengajuan sih mau dibongkar, malah kasian Sahir.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 Biarkan cerita indah ini menjadi milik Sahir dan Ayu dan para fans merek berdua, I kalian harus tahu cinta merek ngak pernah palsu, tegas, Jupe Pedangdut Julia Perez angkat bicara terkait pernyataan Dewi Persik soal hubungan asmara Ayu Tingting dan Sahir Seih yang konon merupakan settingan belaka. Julia menuturkan. Apa yang diungkap Dewi Persik tidak benar adanya, hubungan yang sempat dijalani Ayu dan Sahir benar-benar dilandasi oleh cinta, bukan sebuah gimmick seperti yang dituduhkan Dewi. Merak saling mencintai tidak ada gimmick, di awal mungkin karena bersahabat jadi terlihat seperti itu di mata publik. Komentar Julia Perez melalui akun at Julia Perez beberapa waktu lalu. Julia Perez menambahkan, Ayu Tingting dan Sahir se sebenarnya mempunyai karakter yang mampu melengkapi satu sama lain. Namun, posisi keduanya sebagai figur publik membuat hubungan tersebut menjadi sulit untuk diteruskan. Banyak kisiri kok Sahir mau sama Ayu, karena Ayu memang pantas untuk Sahir. Ayu aslinya cantik baik menyenangkan dan Saher aslinya baik menyenangkan sama-sama pas satu sama lain. Tetapi karena banyak provokator akhirnya pisah. Saher kena provokator supaya dipisahkan sama Ayu. Sementara Ayu i belajar banyak dari Saher hanya tulus mencintai dia. Tambah Julia Perez hingga berita ini diturunkan. Belum ada tanggapan dari Ayu Tingting maupun Sahir Sei perihal tuduhan Dewi Persik Kalau dilihat dari unggahan terbaru Ayu di akun Instagram Pelantun Sambalado itu memilih fokus ke sang putri Bilkis yang saat ini sudah mulai sibuk sekolah Sahir Sei tengah bersedih Pemeran Arjuna ini hanya bisa pasrah saat kekasihnya Ayu Ting Ting memilih untuk meninggalkannya, Ayu yang mutusin. Karena ini kan bukan main-main lagi, Ayu mencari pria yang mau menerima Ayu, anak Ayu, keluarga Ayu. Apa adanya, ucap Ayu saat jadi bintang tamu di sebuah acara talk show. Akibat drama ini, para penggemar Ayu di Instagram pun ramai-ramai memberondong sahir. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan rasa kecewanya pada Sahir yang menurut Ayu kerap membohongi dirinya. Dasar bodoh, kamu menghancurkan hati Ayu Ting Ting. Jangan pernah datang ke negara kami lagi, ucap salah satu pemilik akun Instagram. Siapa sangka ucapan tersebut langsung mendapat jawaban dari Sahir. Pria tampan berdarah India tersebut mengaku salah dan pasrah atas tindakan Ayu kepadanya. Ya benar, semuanya salahku. Karena kesalahanku dia sekarang tidak bersamaku lagi, jawab Sahir melalui akun @sahernawas. Nawas. Sayangnya, ketika ditelusuri. Tulisan sahir tersebut sudah dihapus sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun demikian, dengan beredar luasnya capture ucapan sahir di jejaring sosial, agaknya hal itu bisa mengurangi rasa kesal fans Ayu terhadap dirinya, Februari.